Woy. Waduh. Oi. Fix mak. Oke, Halo, welcome back back back bosku. Sama so, in ya. Yeah? Oke, okay, kita dulu, bosku ya. Kita biar lahirnya patah ya. Yeah? Oke, langsung saja kita main di BDK ya Dupi 2.400 bos ya Kalo bawa biasa, 100k saja bos ya biasa saja, banyak-banyak ya Oke, langsung di connect bosku ya Pas! Mantap tuh langsung dikasih dari 10 cuy Awal-awal ini cuy ya Baru beberapa yang Belum kita kasih auto-seping aja, udah dikasih cuy Apa nih, maka cuy, langsung ini kita bisa langsung gaskan baik. Bis pemustia karena ini apater uh, koneknya. Asal saat aja aja ya. Oke let's go kita gaskan di patch 1200 bosku. Karena nggak sampai jadi kalau di atasnya lagi bosku ya. yang sebelum datang itu baru klik YouTube, jangan komen, juga mas, jangan lupa di bantu like, comment dan dibantu subscribe-nya juga bosku ya. Jangan lupa diinjek-injek tombol subscribe aja. Botan yang tip-give-nya di mana? tip di bendera 138 bosku untuk link daftarnya nanti gue kasih di deskripsi cia ya, atau di link komentar bos ya kembali ke in game nya cia ini ngomong-ngomong kita udah 5x spin dan belum dikasih uh, connect petir sama sekali cia wih dih sampai 6 kali sih ya 7 kali enggak dikasih akhirnya di petir tapi ada kali kalian juga sih lumayan sih, ya. dikasih pertanian tanpa petir Mas laki datang tadi itu enggak ya, dikasih sih ya. Nah, kita, nih, bus, ya. kita harus nih, Bos Kita harus kembali lagi ya. Enggak apa-apa nah, sih, Bos ya, kita nanti kita record lagi ya kalau nggak dapat, Bos ya Nah, di titik ini gue terjadin konten lagi, ya. Minimal kita harus hmm, ya, titik-titik. Gitu tapi ya, usah banyak-banyak, Bos ya Tapi kalau nanti enggak dikasih ya udah gue apa, cap-cap ya. Ini dikasih dari dua atau lima juga sih ya. Sama kuningnya piston, ush Mantul, jadi Mantul, ya. ini, sih Apa lagi nih? Perkalian harusnya sih bos ya? 7.000 ribu ditarik di ya? Nika, bos ya, kita minimal harus dapat enam k ya, guys ya? Padahal pin, jauh bos ya? Maaf, nah, di kali ini kita cuma dikasih enam k, kurang seratus perak, kita gas ya? Karena kita belum dikasih bos ya? Di jalan, ternyata malah lebih bagus ya, kita bayar ya? kita putar cepat ya kita aktifin itu fiturnya bos ya. Biar cepat sih kalau dapat dapat kalau enggak dapat enggak dapat ya. Itu kita jadi konten kalau enggak dapat kita tetap aktifin. Apa sih Kalau udah Ini malah kita record 5 menit lah bos ya kita bisa jadi konten coy ya. nggak sampai sih aduh. Makanya coy jangan lupa dibantu subscribe-nya coy dibantu share saja dibantu like-like-nya coy biar abang ketembus bos ya nanti buat menghibur kalian tuh enak tapi ini dapat negar nih bos ya waduh kali sebelum nggak kulit kali lima lagi kulit lagi oke ngeblongnya ke baplasin nah, lo kuning tas lalu 3 nggak kulit ini kira uh, ini bosku 30 kalau tambah lagi saya sekali percana lukit jat. tapi barangkali -barang dikasih lagi oke masih di Merahnya oke, okay, dikenakan kaki merahnya bekerja. Waduh, sorry kali dua ya, lumayan sih. masuk dikasih sistem saja ya. Pergalanya kecil, tapi koneknya yang rugi. full konek bos ya, apakah ini akan tak ada Kita max deh. Ah, nah yang sedang di bosnya, semoga saja kita nanti kita kasih tenaga ya. aja. Ah, kita ini bisa update ya kita bisa naikin duit di dua ribu empat ratus atau empat ribu delapan ratus kali ya, Hmm, kita coba 2.000 dulu bos ya karena sedikit mepet gitu, sih bos ya tapi agak kritik sih sih apa lah bos ya namanya juga eh, masih mepet gitu, sih ya nanti kita all in nanti saja ya, bos ya ini konek kita custom by the spin lagi bos ya sama ada yang konek pada spin mentara kita belum all dulu bos ya <tinyetci> aduh takutnya kalau gak dikasih sih gak jadi konten bos ya ini 4 menit bos ya ini kalau ini dari mamet, lumayan sih dapatkan konten bos ya lagi gak dapet um, full bos ya terbaik usus ya bos ya nah gila 5-5 sama 6 lagi connect cuy makanya ngeri cuy masih ada 10 kali please, semoga tambah latih bos ya gila cuy cuy nah tambah latih plus si, plus yes. Aduh, waduh, perkaliannya cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, ya Gila bos ya Sampai berarti 8 kali cukup, baru dikasih cukup, cukup, Dan itu cuma kali 3 bos ya cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, mau cukup, cukup, Full connect cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, nah beneran kali dua-dua kan video gitu ya gak menyesal tapi yang penting gak apa-apa lah -apa, ya mungkin konek bos ya dikasih mega bos ya ini masih masih perjalanan jauh bos ya kalinya 5 doang bos sayang sekali sih ya masih ada tersisa lah kan nah gitulah. lah maksudnya beneran loh bos ya saya ini sekali cuma konek Pertaliana bosku ya, lovebird ya, sensa yang menembusnya. Oh, itu ada botol sih ya, di profit sih cek, konten ya bosku ya. Jangan lupa diinjek-injek lah, bosku ya, subscribe-subscribe ah bosku ya, jangan lupa sih ya. Bisa, master lagi bosku ya. Pertalian kecil belum tentu kita nggak dapet ya lah ini sih tas, kan dua-dua-dua ya. Ini bos ya dikasih 86% berlain -berlain yang kecil ya yang penting konek bos ya tanpa kita nah dari kita dikasih jepit aja ya lima ratus sih ya nah ini kita bisa eh, bisa update nih bos nah ini sih ya harusnya kita sama awal uh, update 4800 ya karena kita dikasih profit apalagi itu sih kalau gak dikasih kita turunin sih ya Oke okay, let's go kita mainkan tiket 4800 karena kita udah dikasih atas 766 bos ya atau an lah bos ya. Kita spin-spin dulu terus spin 10 kali kita eh uh, panasin tiketnya sedikit dulu bos ya. Nanti wah uh, ini bagus banget sih. Wah uh, ini bagus ya nah ini kita uh. Wah enggak jadi poin cewek enggak jadi poin saja bos ya. Mending ini jadiin gunanya saja bos ya. Tuh kenapa itu cuma cewek. Jangan-jangan di jalan sih, ya tanpa kita Buah yang gitu ya air, saya masih jangan bilang bingung. kita kasih jangan bosnya. Barangkali malah kita dikasih, kita angkong, Ya Nyayuh, taw, taw, taw, taw. kita ya. bye.